Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara memutar video di youtube tanpa ada iklan ya langsung saja silakan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu terima kasih oke kita lanjutkan dan untuk melakukannya di sini saya menggunakan sebuah aplikasi dan untuk nama aplikasinya nanti saya share di akhir video ini ya nah kita review terlebih dahulu untuk aplikasi ini menyajikan berbagai macam video dari youtube ya di sini ada beberapa pilihan beranda, syari, dan video saya. Untuk tab pencarian ini, di sini kita bisa mencari video favorit kita di YouTube. Nah, seperti ini. Dan kalau misalnya kita putar, ini tidak akan ada iklan. Kita lihat, nah, seperti ini, teman-teman, ya, untuk video tanpa iklan. Selain tanpa iklan, ini untuk video bisa diputar pada background. Nah, begitu saya keluar dari aplikasinya, maka untuk video tetap bisa berjalan. Begitupun ketika kita matikan untuk layar maka untuk video akan tetap diputar. Wah, wow, mantap sekali ya. Selain itu, layaknya aplikasi YouTube, di sini pun kita bisa mengirimkan komentar ya. Tentunya setelah login terlebih dahulu. Oke, mantap sekali. Dan untuk nama aplikasi tersebut adalah Daily Tube. Aplikasi ini bukan ilegal ya. Dan kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store secara langsung. Oke, itu dia teman-teman untuk video singkat pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.